Oke, ada dua ya di sini. Aduh, kerasa-kerasanya ada sesuatu nih ya dari kartu tersebut. Oke. Ada The Magician di bagian kanan terus kemudian kita lihat ada Knight of Cups, kemudian ada The Lovers ya. Makanya tadi ada sesuatu. Itu karena ini kan lagi lagi disensor gitu ya, ditutup kerasa. Ya. hmm -mm. Oke, okay. kalau dari kartu ya, kalau dari kartu di sini aku lihat akan ada pertemuan, akan ada jodoh ya, yang uh, bentar lagi mendatangi kamu. Di sini aku lihat siap-siap aja, gitu ya. Kamu bakal ya, kamu akan bertemu di sini. Aku lihat bakal bertemu atau akan bertemu ya dengan sosok ini dan memang potensi berjodoh gitu ya yang aku lihat di sini kenapa karena dia membawa cinta gitu loh untuk kamu ya uh, atau mungkin kayak gini kalau kalau mungkin kamu lagi nyari gitu ya kamu lagi nyari uh, atau dalam artian cowok gitu kan di sini aku lihat dia itu bertemu dengan kamu ya uh, ketika bertemu dengan sosok ini kayak ada ada kerasa uh, dinamika ataupun rasa-rasa yang Uh, Membuncah gitu ya dalam dada kayak penasaran mungkin terus kemudian juga ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan gitu kan tapi kerasa gitu loh kerasa kayak kok aku deg-degan ya kalau ketemu sama dia gitu padahal biasa aja gitu kan tapi kok hati aku deg-degan gitu ya yang aku lihat di sini jadi uh, bisa ke arah sana, makanya ada potensi berjodohnya karena dari hal tersebut gitu yang aku lihat ya. Kalau untuk perempuan mungkin kamu ketemu sama cowok gitu ya, atau mungkin uh, di sini, ibaratnya yang, yang, pokoknya di, di, disesuaikan aja ya, uh, apa ya, sebutannya gitu kan, mau feminim, mau maskulin, mau cowok, mau cewek gitu kan, pokoknya intinya yang uh, cewek ataupun yang feminim di sini, dia uh, kalau untuk kamu yang kalau untuk kamunya Taurus ini cewek gitu kan ataupun feminim, nah nanti ada ada sosok maskulin ya, ada sosok maskulin, ada uh, sosok uh, maskulin pokoknya gitu ya yang akan bertemu dengan kamu gitu loh, membawa cinta atau kayak ibaratnya uh, sama gitu loh seperti yang tadi. Kayak ketika bertemu tuh ngerasa hal yang berbeda, ngerasa hal yang uh, tidak terduga gitu kan, uh, ngerasa jedak-jeduk gitu kan. Tapi di sini kayak baru pertama kali ketemu loh gitu kan ya, kayak tapi kok berasa udah uh, apa ya, namanya, kayak udah uh, berasa kenal atau mungkin udah berasa dag dig aja gitu kan padahal kenalan belum gitu karena dari pandangan gitu ya, dari pandangan, dari uh, perhatian gitu kan terus kemudian juga dari gerak-gerik gitu kan gerak-gerik sosok ini yang memang agak beda gitu kan agak menarik perhatian kamu di sini aku lihat dan dia melakukan berbagai cara akan melakukan berbagai cara untuk bisa dekat sama kamu atau mungkin dari kamunya juga gitu ya bisa vice versa karena uh, Otomatis kalau kita ngerasa suka gitu ya, kalau kita ngerasa uh, dengan seseorang itu ada ketertarikan, otomatis pasti ada rasa kepo, ada rasa penasaran. Terus kemudian dari situlah gitu ya ada komunikasi gitu yang aku lihat. Bener-bener ada komunikasi dan komunikasi itu mengantarkan kalian menuju hal-hal yang positif, menuju hal-hal perkenalan gitu kan terus. Kayak uh, curhat satu sama lain, ataupun mungkin cerita satu sama lain, gitu kan ya? Kayak gitu. Uh, walaupun memang awalnya mungkin kayak bahas-bahas mengenai kerjaan, atau bahas-bahas mengenai sesuatu, gitu ya, project, proyek uh, atau hal lain, tapi yang aku lihat di sini kemudian uh, bisa sih, kemudian bisa gitu ya kalau dari kartu ya kalau dari kartu tarot ini zodiaknya ada Gemini kemudian Pisces Cancer Scorpio kemudian di sini The Magician kita lihat ya The Magician itu uh, The Magician zodiaknya ya karena kadang suka suka ini suka uh, belibet gitu ya Alfinnya bukan kartonya bukan. Oke okay, betul planet Merkurius ya Gemini dan Virgo di sini ya Gemini dan Virgo. Gemini dua kali kesebut di sini. Hmm. Siapa tahu ya kamu <laughs> bertemu dengan Gemini ya. Uh, jangan salah loh Ge jangan jangan ngelihat kata orang Gemini jahat atau Gemini kayak gini kayak gini kayak gini enggak ya uh, enggak enggak melulu kayak gitu kok gitu kan. Kalau orangnya jahat ya jahat gitu ya, nggak harus uh, ngikutin zodiak gitu. Ini untuk beberapa orang gitu loh, biar biar keinget gitu ya. Jadi biar nggak apa ya, biar nggak kayak kata orang begini begini begini. Ya itu kata orang gitu kan. Mungkin ketika ketika bertemu dengan kamu ya beda gitu kan. Ya aku lihat di sini gemini. Ya kalau dari kartu zodiak kita lihat di sini ada. Mau dia aja gitu kan. Pertama, hmm, Mercury ya betul. Gemini, Virgo masuk lagi di sini. Tapi kayaknya lebih lebih lebih kerasa Gemini gitu deh. Uranus ada kaitannya dengan Aquarius. Makanya dia bawa-bawa cangkir gitu ya. Kemudian di sini ada Pisces, oke. Okay. Ya, Pisces uh, bisa juga di sini ya aku lihat. Ya, dari yang kita lihat bersama gitu kan. Oke, okay. kalau Pisces berarti orangnya agak introvert mungkin feminim ya. Feminim kamu ketemunya dengan sosok yang feminim. Aquarius itu agak uh, ambivert gitu ya. Bisa, bisa extrovert, bisa introvert, bisa... Uh, Maksudnya ketika bertemu dengan kamu, kadang diem, kadang berenergi gitu ya, kadang semangat. Kayak gitu yang aku lihat, kerasanya dinamikanya. Ya, Mercury udah tau lah ya, Mercury ngejar. <laughs> Oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan berikutnya ya. Bye-bye.